Muhammad bin alamin bin Muhammad bin ala Muhammad bin Muhammad Mari kita awali dengan baca surat-surat saithiha. Surat-surat ilahi mustafa Rasulullah s.a.w. salomba wali wassalam wa kulinya tansuliha al-fatihah. Auzubillahi bin Bismillahirrahmanirrahim. rahim sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi robi alamin. Alhamdulillahi robi alamin. Abrahmani rahim ma yidi umidin. Ia kana buhwa, ia Amin robbiy wa fir lana menghafal surat al-luq ayat 21 sampai 25. <coughs> Bismillahirrahmanirrahim. Amman hadzal ladzi yarzuqukum Yar artinya yang dapat memberikan rezeki. Amman hadzal siapakah Amin hazalazi yarzukukum siapakah yang dapat memberikan rezeki kepada kalian kum kalian in amsaqarizqoh jika amsaka jika Allah menahan rizqoh rezekinya Amin hazalazi yarzukukum in amsaqarizqoh siapakah yang dapat men, siapakah yang dapat memberikan rezeki kepada kalian jika Allah menahan rezekinya ballaju bahkan bal bahkan laju kalian terus-menerus ballaju bahkan kalian terus-menerus biutuwiu berbuat sombong ballaju fiutuwiu bah kan kalian terus-menerus berbuat sombong wan dan jauh dari kebenaran bal la ju bahkan kalian terus-menerus berbuat sombong dan jauh dari kebenaran an man hadzal in amsaka rizqahu Siapakah yang dapat memberikan rezeki kepada kalian jika Allah menahan rezekinya? Bahkan kalian terus-menerus berbuat sombong dan jauh dari kebenaran. Sekarang kita lanjut ke ayat 22. <coughs> Bismillahirrahmanirrahim. Afa may yamshi sama orang yang berjalan mukibban ala wajhihi dengan wajah tertelungkup mukibban tertelungkup wajhihi wajah apa mayam shi mukiban ala wajahihi apakah sama orang yang berjalan dengan wajah tertelungkup? Apa shi syawiya dengan orang yang berjalan tegap? Ahda yang lebih terpimpin. Apa mayam shi mukiban ala wajahihi ahda ayam si sawiya apakah sama orang yang berjalan dengan wajah tertelungkup <kuh> dengan yang berjalan tegak yang lebih terpimpin ala sirotin mustaqi untuk mendapatkan kebenaran di atas jalan yang lurus. Afamayyamshi mukibban. Astagfirullahaladzim. <coughs> Maaf. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Afamayyamshi mukibban ala wajhi ahda. Onayyamshi sawiyah. <tuh> Bismillahirrahmanirrahim. Afa mayyamshi mukibban 'ala wajhi ahdan. Ammay yamshi sawiyyan 'ala siratin mustaqim. Apakah sama orang yang berjalan dengan wajah tertelungkup dengan orang yang berjalan tegak? yang lebih terpimpin untuk mendapatkan kebenaran di atas jalan yang lurus. Mohon <coughs> maaf agak belum. jadi pengaturan napas sama pernapasannya sudah sekarang kita lanjut ke ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Kul katakanlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Hualazhi dialah Allah Asya'akum yang telah menciptakan kalian Kul huwalazhi Asya'akum Katakanlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dialah Allah yang telah menciptakan kalian Waja'ala lakumusam'a Sam'a pendengaran Abu Surah, Penglihatan Afidah hati nurani wa ja'ala lakum ussama'a lalu melengkapinya dengan pendengaran afidah penglihatan dan hati nurani Wajah ja'ala lakum sama wal abshara afidah lalu melengkapinya dengan pendengaran penglihatan dan hati nurani qul lan sedikit kali tetapi kalian sedikit sekali dalam bersyukur Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallazi aashakum wa ja'alalakumus sam'a wal absara wal afidah tashkurun Katakanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Dialah Allah yang telah menciptakan kalian, lalu melengkapinya dengan pendengaran, penglihatan dan hati nurani, tetapi kalian sedikit sekali dalam bersyukur. Kita lanjut ke ayat 24. <tuh> Bismillahirrahmanirrahim. Kul katakanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Hualadzi biarlah Allah yang Zara'akum mem, Telah memperbanyak atau memperkembangbiakkan kalian Fil-Arabi di muka bumi Atau di bumi Kul huwaladzi Allahumma sallallahu alaihi Qul huwallazi zara'akum fil ardi Qul huwallazi Qul huwallazi fil ardi katakanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Dialah Allah yang telah memperkembangbiakan kalian di bumi Katakanlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi ialah Allah yang telah memperbanyak kalian di muka bumi. Wa ilaihi dan hanya kepada Allah lah tuh syarun. Kalian akan dikumpulkan. Wa ilaihi tuh syarun. Dan hanya kepada Allah lah kalian akan dikumpulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allohul lazi. Allohul fil ardi. Wa ilaihi tuhcharun. Bismillahirrahmanirrahim. Allohul lazi zaraqum fil ardi. Wa ilaihi tuhcharun. Katakanlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Biarlah Allah yang telah memperbanyak kalian di bumi Dan hanya kepada Allah lah kalian akan dikumpulkan Lanjut kita ke ayat 25 Kita lanjut ya Allah Ayat Ayat 25 wayakuluna dan orang-orang musrik itu berkata mata kapankah datangnya hazal wa'du? kapan mata hazal wa'adu, kapankah datangnya ancaman ini, yaitu hari kebangkitan atau hari kiamat ingkuntum sadikin jika kalian adalah orang-orang yang benar wayakuluna mata hazal lu'in dan orang-orang dan orang-orang dan mereka orang-orang musyrik itu berkata kapankah datangnya ancaman ini yaitu hari kiamat jika kalian adalah orang-orang yang benar sadakallahul azim Allahummarhamna Aja'alhu lana imam wa nurah Wahudah wa rahmah Allahumma zakirna Minhumma nasi wa alinna Minhumma jahilna Warazukna tilawatahu Ala alayli wa atara tanah wajaal hulana hujjat tayyaballalami amin ya allah rahmatilah kami dengan alquran jadikan ia pimpinan cahaya petunjuk dan rahmat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 Amin. Alhamdulillahi rabbil datangnya dari Allah, kesalahan datangnya dari saya, mohon dibukakan maaf yang terbesar besarnya Allahumma shalli wa ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad biada dirahmatillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi fadlillah. Allahumma shalli wa ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad biada bi khairillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad, diada di maa fi ilmillah. Allahumma wa sallim ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad, diada di kalimatillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, wa ala Sayyidina Muhammad, diada di karamillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, wa ala Sayyidina Muhammad, diada di hurufi kalamillah Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad bihadadi Fatr al Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin sahidin dusra salatan tubassiru nabiha wa alana wa auladana, wa jami'a masyaiqina wa mu'allimin minna wa talabatan wa talibatina min yawmin hadza illa ilayil akhir wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh